Kembali lagi, guys. Bersama Pak C, kali ini kita akan membahas mengenai RTH, Putri Kacama yang di Pekanbaru. Ruang terbuka hijau ini letaknya berada di Jalan Sudirman, pas di tempat depan. Kantor Wali Kota Bekan yang lama, karena Kantor Wali Kota yang baru sekarang sudah pindah ke Tenayan Raya. luas lahan RTH Putri Kecemayang ini kira-kira mencapai satu hektar. Ada juga dibuat jalan tembus dari Jalan Sudirman tembus ke Jalan Sumatera adalah area bermain taman Ria Putri Kecamayang dan juga ada sebuah SPBU di situ ya dulunya Taman Putri Kecamayang ini berjaya itu ramai sangat namun di era milenium banyaklah bermunculan mal-mal sehingga taman publik yang ini ketinggalan atau digilas oleh zaman mungkin juga karena fasilitasnya kurang di maintenance sehingga pelanggan lagi kurang nyaman dan jarang-jarang lagi masuk Padahal hal di tempat nih, ada tempat favorit Pacik juga waktu muda dulu nih. Di sinilah Pacik besar main nih. Hari kita sedikit bernostalgia di permainan zaman dulu ya. Masuk kaca mayang ini bisa lewat Sudirman, bisa juga lewat Jalan Sumatera, dan tiketnya juga murah cuma seribu. Mayang ini banyak orang suka nih, kincir atau biang lala padat dulu nih yang mau naik kuda juga bisa seperti kumadi putar nah, nah yang ini nih favorit bacik lu nih bumbum kar Ini lebih suka lagi nih pakcik zaman dulu nih Inilah namanya menembak musuh yang tak mati-mati nih Takkan beranjak kalau sampai habis koin Oke okay, coba rasa sekarang Nah, karena Taman Ria Putri Kacamaian itu tak maju-maju juga, maka disuntik mati saja sama pemerintah. Lebih baik dibuat ruang terbuka hijau. Mulailah proyek ini di tahun 2016. Dengan bajet kira-kira 9 miliar saja, langsunglah. Dibangun RTH Putri Kacama yang ini Dimulai tahun 2016 Sampai tahun 2017 Dan setelah selesai Diserahkan kepada pemerintah kota Pekanbaru Di saat hut kota Pekanbaru Tapi maaf saja Bukan proyek ini ya, Pak Cik Masud ada nilai sejarah nah, Bukan itu pula ya Yang Pak Cik Masud nilai sejarah itu kenapa RTH itu diberi nama dengan Putri Kaca Mayang nah, itu yang nak kita gali nilai sejarahnya nanti kita simak ya pada zaman dahulu berdiri sebuah kerajaan yang cukup masyuk di pinggiran sungai nama kerajaan itu kerajaan gasyik dan mempunyai seorang putri yang sangat cantik dan masyur namanya Putri Kacamayang dan kerajaan ini juga mempunyai panglima yang sangat gagah dan berani namanya Panglima Gimpam nah seterusnya lebih baik kita simak Animasi dari pekan baru animasi yeun kenapa? Di kerajaan Ghasip, bercerita nih nongeng yang bernama Putri Kacamaya. Ia memiliki paras yang sangat cantik yang diketahui seluruh penjuru negeri. Kabar tersebut terdengar oleh Raja Aceh. Ku dengar bahwa Putri dari Raja Gasib memiliki paras yang sangat cantik. Hmm. Sampaikanlah jitahku kepada Raja Gassim Bahwa aku ingin menikahi putrinya Baiklah paduka Di kerajaan Gassim Sampailah kedua panglima Putusan Raja Aceh Tolong sampaikan permohonan maafku Kepada Raja Aceh Putri Kacama yang belum berniat Untuk menikah Apa? Sekarang siapkan pasukan Serang kerajaan Gassim Dan bawa putri Kacama yang kemari Siap Sampai paduka Ayo Ikut kami, lepaskan diam. Panglima gimpam yang menerima titah raja gasib untuk menyelamatkan putri pergi dan dihadang oleh dua ekor gajah yang berhasil dikalahkannya. Putri, aku datang menyelamatkanmu sesuai titah raja. Ampuni aku, panglima. Ampun, bawalah putri Kacama yang bersamamu. Di perjalanan pulang menuju kerajaan Gasip, Panglima, tolong sampaikan maafku kepada ayahanda Raja Gasip. Aku sudah tak sanggup melanjutkan perjalanan ini lagi, Panglima. Jadi begitulah cerita dan dongeng kisah Putri Kacamayang itu yang dipakai untuk nama Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. Dan sekarang, makamnya Putri Kacamayang itu berada tak jauh kira-kira uh, dua jam saja dari Pekanbaru. Berada di Desa Gasip Kecamatan foto Kabupaten Sia, mau cerita juga nih putri kacamaya yang itu dimakamkan di situ. <San> terlepas dari sejarah Putri Kacamayang mari kita jaga ruang terbuka hijau tuan dan tuan agar para wisatawan juga nyaman di tempat ini ya.